Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di kesempatan kali ini kita mendapatkan rosokan lampu Philips bekas dari tukang servis ini apa saja yang bisa kita dapatkan dari rosokan lampu ini ikuti terus video ini sampai selesai ya Seperti biasa teman-teman, kita menggunakan magnet seperti ini untuk mengecek apakah bagian fitting ini kuningan, aluminium, ataukah kaleng. Jadi kita menempelkannya seperti ini. Kalau tidak lengket, ini kemungkinan besar adalah kuningan atau aluminium. Dengan menggunakan gerinda maka akan nampak warnanya fitting ini kuningan atau aluminium. Duh, kayak tak tau. Oh, kuningan tau. Duh, oh, ya kuningan. Nah, dan ini orang mata kuningan ki, mesti raw kuningan lo langsung hijau. Oh, ini ya kuningan. Pokoknya yang agak berubah warna ini menjadi hijau. Ini, ini mesti kuningan. Kalau untuk moniom seperti ini, agak bengkerak, seperti kulit yang tidak pernah habis itu bengkrek seperti ini loh menggerak tapi kalau untuk yang kaleng itu tambah bengkrek lagi seperti ini loh biasanya mereknya biasa-biasa kaleng seperti ini tapi kalau Philips kebanyakan aluminium ataupun kuningan seperti ini loh ini yuk, perlu melakukan pengerahan dengan penutukan dengan kesabaran soalnya tidak ada kesuksesan yang instan di dunia ini. Selain kuningan, aluminium dan kaleng, kita juga mendapatkan tembaga seperti ini, glow bagian trafo kecil ini. Atau seperti ini. Ya, sak gram-gram dikumpulkan suwe-suwe ya nanti akan menjadi banyak. Tuh tembaga-tembaga seperti ini inilah yang kita katakan tembaga dan kuningan dibalik lampu Philips atau lampu jari jadi memerlukan kesabaran yang ekstra karena sudah sore ya saya hanya menunjukkan kepada teman-teman saja saya tidak melakukan penetelan besok kalau masih pagi eh tembaga-tembaga-tembaga jadi, mata tembaga dan mata kuningan itu akan terlihat kalau ini adalah undi pundi rupiah. Betul. Baiklah, pada saat kita mendapatkan besi tua, kita akan mendapat berbagai macam isi. Dari besi A, besi B, paku, kemudian berbagai macam barang yang ada di dalamnya. Inilah yang saya katakan sumber tambahan penghasilan dari bakul rosok, bahkan bisa jadi dalam partai yang besar menjadi sumber kesuksesan bakul rosok. Kita lihat contohnya. Kita menggunakan alat pengetes magnet yang didapatkan di dalam harddisk. Ini contohnya. Pada saat kita menggunakannya, kita mengeteskan dengan menempelkannya kalau ini tidak lengket, maka ini bisa kita, kan, kita katakan logam ini contohnya, ini adalah kuningan keper yang sangat jadul ini berbahan kuningan bisa kita lihat, ini adalah keper kuningan ini tidak lengket dengan magnet kecuali tengahnya ini ada besinya kalau besi, jelas lengket kemudian ini perunggu ini juga perunggu, perunggu, perunggu ini padahal 16 16.000. Kemudian ini ada kuningan juga. Kuningan ini lebih dari 40.000. Bukankah ini suatu hal yang sangat menggiurkan? Ini juga kuningan yang berada dari berasal dari dalam keper. Kemudian ini selap pintu, ini juga ada kuningannya. Kemudian ini juga kuningan, keran kuningan ini di dalam trafo ini juga ada tembaganya walaupun cuma setengah hmm? ini juga ada, nah demikian sekelumit bocoran kesuksesan dari sumber kesuksesan dari bakul rasa, inilah yang mengangkat pendapatan dari bakul rasa itu salah satunya adalah mendapat kitutan-kitutan logam-logam seperti yang saya sebutkan tadi baik perunggu kuningan ataupun tembaga yang didapat dalam trafo-trafo dinamo dan sebagainya baik sekian penjelasan bocoran kesuksesan bakul rosok yang berasal dari kitutan-kitutan semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh